Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Siapa yang sudah bahagia melihat senyuman Bunda Lesti di Di ya Oce, Masya Allah banget ya Senyumanis Bunda Lesti Selalu bikin happy para fans Masya Allah Bunda L lagi video callan dengan Teo Ocha Luar biasa mudah-mudahan Bunda L Selalu diberikan kekuatan dan kesabaran Dan semoga persahabat permasalahan ini cepat terselesaikan Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Fatih underscore video Kalimat caption pun dituliskan Akhirnya senyum yang dirindukan Wow Masya Allah banget Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di unggahan ini. Di antaranya dari akun Kembang Gunung Lawu mengatakan, masya Allah, doa terbaik untuk Bunda Lesti dan Alfatih semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Amin. Nah, kita lihat juga bersama dia komentar selanjutnya dari akun Mulyati Eti 5502021 mengatakan, dia sekarang inikah? Alhamdulillah jika senyuman itu sudah kembali Masya Allah Alhamdulillah persahabat ya Mendapatkan tentunya kebahagiaan dengan melihat senyum Bunda Lesti Kejora Dan kita lihat juga persahabat tanggapan lain dari akun Nur Azlinda Mahas 99 mengatakan Alhamdulillah semoga wanita kuat ini akan terus kuat dalam menghadapi apapun juga Dugaan dalam hidupnya insya Allah luar biasa support dan dukungan yang diberikan Dari orang-orang baik yang tulus mencintai Bunda Lesti Kejora Selanjutnya disimak juga para di sini ada sebuah tentunya penjelasan rangkuman dari kronologi dugaan KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora yang pertama terjadi di Jalan Gaharu 3, Celandak, Jakarta Selatan, hari Rabu, tanggal 28 September 2022, pukul 01.51. Yang kedua, Lesti mengetahui bahwa Bilar selingkuh, sehingga Lesti meminta agar dirinya dipulangkan ke rumah orang tuanya. Yang ketiga, Rizky Bilar emosi mendengar permintaan Lesti. Hingga melakukan hal keji membanting Lesti ke kasur, mencekik leher hingga Lesti terjatuh ke lantai. Yang keempat, Rizky Bilar juga sempat menarik tangan Lesti ke kamar mandi dan dibanting ke lantai. Hal ini membuat tangan leher badan Lesti kesakitan. Itu kronologi dugaan KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejorang. Diunggah oleh Stanford for Lesti bersahabat dia ya, untuk postingan ini. Komentar pun tentunya diberikan dari para fans. Dari akun Instagram Devi 1608 mengatakan, tapi aku salut sama Lesti. Dia cerdas, pintar. Sebelum pergi ninggalin laki, Lesti obrak abrik dulu sampai akar akarnya. Good job dek, jadi perempuan harus tegas. Udah diselingkuhi pula. Kita lihat juga tanggapan lain, dari akun Rimahkus mengatakan, setega itu, dedek kamu bangun jangan mimpi, udah sakit ayo bangkit, jangan dikasih maaf, kawal sampai bui. Itu beberapa komentar di antara para fans ya untuk menanggapi kronologi dugaan KDRT Rizky Bilar ke di Dikecora. Kemudian juga persahabat yang disimak di unggahan Lester Sweety, mengunggah postingan dari IGSnya Bang Bensi Kumbang. Bang Bensi Kumbang situ memposting sebuah kalimat. Pada kecolongan Pak Wawa, sebenarnya ayah, Mama Kejora, dan Bang Bensi Kumbang itu ke kantor polisi semalam. Cuma apunya Bang Beni aja semalam, tapi pada nggak ngeh, sekarang aku up, tuh bersahabat. Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan, siapa yang masih ingat dengan postinganku ini semalam? Pak Wawa, gak tahu keluarga Leslar itu punya pintu rahasia. Pokoknya minta doa yang terbaik untuk keduanya, jangan jadi fans toxic, jaga jari-jari kalian. Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di unggahan ini. Dari akun Stefino Ernesta mengatakan, Amin, sedikit tenang, sumpah aku baca di admin sebelah, rasanya mendidih apalagi komennya gak ada baiknya, seolah mereka mahatahu. tahu. Ada juga tanggapan lain persahabat ya dari akun Instagram. Embu Anuscor Dinda mengatakan kejadian kakak Dede membuka hati untuk tidak serta-merta menuduh menghujat Dengan hanya modal kata-katanya, ingat yang udah benci akan bangkit. Fans juga ada yang ikutan gak bisa nahan diri. Kakak Dede keluarga besar semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang berniat gak baik. Jadikan ini pelajaran berharga untuk menuju arah lebih baik itu beberapa tanggapan mengenai postingan Bank Bensi Kumbang yang tentunya ingin mempersatukan kembali Lesti dan Rizky Bilar pastinya. Kemudian kita lihat juga persahabat ya informasi berikutnya mengenai Ajang Indonesian Dangdut World 2022. Warga Konoha jangan sampai lupa dukung idola kesayangan Lesti Kejora di Ajang IDA 2022 karena waktu tersisa untuk voting di aplikasi video tinggal 27 hari lagi. Yuk, bismillah, semoga Bunda Lesti bawa piala pulang penghargaan Indonesian Dangdut World 2022. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Lesti Fati Update yang akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.